Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Kita mendapatkan tentunya momen spesial di channel Youtube Dasar Entertainment Diunggah kembali oleh Bu full Furus Leslar Momen yang sangat bikin kita ngakak tawa bahagia nih sahabat ya Bapak Bilar dikasih kepala ayam oleh Bunda Lesti ini gara-gara kepala ayam Papa Bilar langsung mual tuh persahabat ya Masya Allah ekspresinya tentunya bikin kita ketawa ngakak nih persahabat ya ada aja kelakuan kegesrekan dari idola kesayangan lagi mereview makanan aja mereka sangat gesrek banget ya Masya Allah pasangan yang sangat luar biasa Pasangan yang apa adanya, inilah bangga Tentunya mempunyai idola yang sangat membuat kita semakin bahagia Dan semakin sayang kepada Lesti dan Bilar Ini Masya Allah banget Kita simak juga persahabat Ini ya, kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Tolong siapapun selamatkan kepala ayam dari Pak Bos Katanya tuh, Masya Allah Ya, yang belum nonton, silahkan langsung aja cus ke channel Youtube Lesar Entertainment sekarang juga Karena ini seru banget, lucu, dan sangat membuat kita ketawa bahagia Menyaksikan tentunya kejutan spesial di Vlog Lesar Entertainment Apabila lagi mereview makanan bareng Bunda Lesti Ini kejutan banget ya untuk warga Konoha Mudah-mudahan Lancer Entertainment terus berkembang, terus sukses dan semoga selalu menyuguhkan Kabar-kabar baik dan pasnya vitamin-vitamin yang bahagia untuk kita semuanya Selanjutnya persahabat disimak juga diunggah Bunda Lesti Tadi sore persahabat yang memposting foto yang sangat romantis Pas banget di tanggal pernikahan yang ke satu tahun Masya Allah Happy wedding, anniversary satu tahun untuk Leslar, Mudah-mudahan bahagia terus, mudah-mudahan sehat selalu, dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Di pangsaingan Bunda Lesti ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar bersahabat ya. Sebelumnya juga Pak Ferry ikut menanggapi. Pak Ferry mengatakan perasaan baru bulan kemarin deh, katanya. tuh, Masya Allah, gak nyangka banget ya. Pasangan Leslar sudah satu tahun pernikahan. Dan berikutnya juga bersahabat kita lihat, komentar dari Kak Renzi Lazuardi. Di situ Kak Zenzi mengatakan, happy wedding jahe, wedding uhuh, wedding ronde, dan wedding-wedding yang lain Bahagia terus, katanya itu, Masya Allah Ini juga komentarnya lucu banget dan cute banget ya Kak Zenzi selalu ada aja kelakuan yang bikin ngakak Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak untuk Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat ya, selain ada foto romantis yang tentunya membuat kita bahagia Ternyata ada lagi nih persahabat ya, foto romantis selanjutnya dari Lesti dan Bilar Masya Allah, pasangan suami istri yang tentunya selalu menginspirasi Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik untuk banyak orang, amin Kita sebagai fans selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya kita simak di unggahan berikutnya yang diposting oleh Sabaruting Anska Lesnar, mudah Lesti, foto bareng Kak Denggia Sari. Wow, spesial ya, ini kayaknya semalam. Tentunya kejutan penuh, tentunya diberikan oleh Lesnar, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Dan bismillah persahabat ya, semoga ada vlog dan tayang juga nih vlognya pasti ini cute dan sangat romantis spesial di hari anniversary pernikahan yang ke satu tahun Lesti dan Bilar, ini pasti seru banget dan pastinya romantis banget persahabatan. selanjutnya juga kita mendapatkan info nih dari R66 Media bahwa Papa Bilar akan tentunya hadir di live Channel Youtube R66 Media Persahabat ya spesial Nobar Nonton bareng Pertandingan sepak bola Manchester United Atau MU Lawan tim Liverpool Tim kesayangannya Papa Bilar Wow kembali nih persahabat ya Tim kesayangan Bunda Lesti Melawan tim kesayangannya Papa Bilar Ini seru banget nih persahabat ya Hari Selasa jangan sampai lupa Tanggal 23 Agustus 2022 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat bukan hanya Papa Bilar saja ada deretan artis lainnya ya ada Helmiahnya juga wow ini keren banget nih ada Dul Jelani juga yang ikut hadir di persahabatnya Nobar nonton bareng bersama Papa Bilar kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan wow yuk kita Nobar lagi kali ini pastinya nggak kalah seru nih dengan Nobar-Nobar sebelumnya Live reaction match Manchester United dan Liverpool FC bakalan dengerin komentar seru dari Helmyah, ya, Dul Jailani, Rizky Bilar, inilah Ropan Bung Towel dan James Gue. Edge jangan lupa subscribe YouTube R66 Media, ditunggu tuh bersahabat ya. Ini live nya di channel YouTube R66 Media. Ternyata Papa Bilar juga bakalan tentunya berjadi komentator di Acara nobar tersebut ini seru banget, tersahabat ya. Maka jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Jadwalnya dicatat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 01.30 Waktu Indonesia Barat live di channel YouTube R66 Media. Untuk berikutnya juga persahabat ya kita mendapatkan info dari Bang Adis Sky di igasnya Bang Adis Sky ini memposting video nih persahabat ya. Papa Bilar ini lagi bongkar semuanya Persibad. ya part 2 yang tentunya di channel YouTube-nya Bang Adi Sky ngalir aja Persibad dia podcastnya. Yuk, sama-sama kita simak juga obrolan Bang Adi dengan Papa Bilar di part kedua. Mudah-mudahan ada kabar baik. Dan pastinya ada kejutan spesial untuk kita semuanya Masih menunggu cedukan terbaru dan kabar bahagia dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan Kabar baik, kabar menarik, dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi nih malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh